Hey guys, kembali lagi bersama Pak Ali Channel. Di video kali ini, admin sedang melakukan wawancara dengan seseorang yang memiliki kejiwaan Admin tidak sendirian, melainkan dengan rekan-rekan admin. Admin di sini butuh saran dari kawan-kawan semua. Bagaimana penilaian Anda dengan isi video admin? Jangan lupa tinggalkan saran Anda di kolom komentar. Eh, hey, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kawan-kawan yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe. -nya jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like nya oke okay? dukung terus channel ini agar admin semakin bersemangat dan semakin berkembang kedepannya oke okay? tak perlu berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya let's go bro oke okay, guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, kami di disini ingin melakukan kegiatan apa? Eksperimen. Oh, eksperimen tentang wawancara dengan orang gila. Ya, begitulah. Oke, okay. di sini saya bukan sendiri, bahkan ada rekan-rekan saya yang akan saya panggil satu persatu. Oke, okay, perkenalkan ini dia peserta dari kelompok 5 Oke, okay. halo, nama saya Anissa. Perkenalkan, Ayo siapa lagi lanjut Lanjut Halo perkenalkan nama saya Dedy Oke okay, lanjutnya <susuk> Halo perkenalkan nama saya Pesies Kondisi Oke okay, lanjut Halo guys nama saya Edgy Dream <laughs> Oke okay, siapa lagi lanjut Halo nama saya Windy <laughs> Oke okay, baiklah itu saja dia tim dari wawancara Orang Gila oke okay tanpa berlama-lama lagi kita langsung let's go Baiklah, ini target kita dimulai dengan abang bu, bu, bu. Nah, sedikit bu. <tuh> ya, ada ya, <tuh> <tuh> <tuh> ya kita bisa Ya, Iya. Kakak tuh. ada apa di sana ngapain? Tadi ke sana ngapain? Tahun tahu. Ada itu? Oh, yang serata, kami tahu. Ada. Mau, ada, apa? ada? ada, ada medan, medan, Ibu mau apa? <tuh> Obat gitu. <Mau> <tuh> karena kan. Pas itu nggak bisa dikira. Tiene... No. itu programamos... kan. apa? Nah, mm. harga apa? Right? cerita aja lo sama kami. Ya, itulah cerita. khusus ya, siapa? terus? aku aku bisa bisa. bisa bilang bisa. Oke okay, hop kami <laughs> <laughs> Hello Selain berapa kali. Pandemi. Pandemi kan corona. Ini pangan, pangan dan makanan. Makanan, bahan, kan? oh, pang. pangan, pangan. Pangan. Bahan. Bahannya bahan Bahannya lah ya. Itu lagi teman-teman bisa ngomong. Kebetulan sih ngaji, orangnya itu. senang iya, lah ya, iya, ya ya hmm. Hmm. Bistu, apakah, eh, apakah dia menjadi kami bisa bisa, bisa. bisa. bisa. bisa. bisa. bisa. Nah, kamu buka pangan ya mau buka pangan. pangan apa Bujuh. Terima kasih tinggal